Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai class, Good morning How are you today? Well, I hope that you're all in a good condition Oke, okay, dalam video kali ini Miss Dian akan menjelaskan Salah satu teks dalam bahasa Inggris Teks apa sih Miss Dian? Nah Anak-anak bisa lihat di layar kaca anak, -anak Teks apa itu? Good, it's procedure text. Teks prosedur ketika anak-anak mendengarkan kata "prosedur", apa yang ada di benak kalian? Oke, okay. so let's check this out. Procedure text is a text that explains. How to make or operate something Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat atau mengoperasikan sesuatu And the communicative purpose of this text is to explain how something completely done through a sequence of steps Dan tujuan komunikatif dari teks ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sih suatu hal itu bisa benar-benar selesai dikerjakan Melalui sederetan langkah, generic structure of procedure, text goal or aim or purpose, materials or tools, steps, jadi ada tiga: mulai dari goal, aim, or purpose yang dia menunjukkan tujuan, tujuan dari teks itu ditulis, yang kedua. Materials or tools, telling the needed materials, menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan, atau alat yang dibutuhkan. Dan di situ Miss Dian berikan catatan, in manual, it can be stated or not. Dalam bentuk manual, hmm, materials atau tools ini bisa disebutkan, bisa juga tidak. Dan yang terakhir adalah steps, langkah, describing the steps to achieve the purpose. Menjelaskan langkah-langkah eh, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari teks tersebut. Language features of a procedure text. Unsur kebahasaan dari teks prosedur. Beberapa di antaranya adalah menggunakan action verbs, menggunakan kata kerja, tindakan. Seperti yang mesti tuliskan di sini, check, install print, open, semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama kemudian using temporal conjunctions menggunakan konjungsi temporal first then, after that finally dan yang terakhir using imperative sentence an imperative sentence is used to issue a command instruction or request jadi Kalimat imperatif ini digunakan untuk menunjukkan perintah atau permintaan. Ah, Anak-anak, teks prosedur itu ada beberapa bentuk. Mulai dari recipe, manual, tips, guide, game rules. Nah, dari masing-masing bentuk itu, sudah Miss Dian berikan contohnya. Miss Dian berharap dengan melihat contoh ini, Kalian bisa membedakan konsep dari bentuk teks prosedur itu. Nah, mulai dari resepi. Di situ contohnya, how to make seaweed pudding. Bagaimana cara membuat puding rumput laut. Oh, berarti kalau resepi itu lebih ke uh, prosedur membuat makanan atau minuman. Kemudian, manual. How to use welding machine. Bagaimana cara menggunakan mesin las. Oh, berarti kalau manual, lebih ke prosedur penggunaan alat. Tips, how to keep a healthy life. Bagaimana cara menjaga hidup sehat? Ketemu konsepnya? Oke. Okay. Guide, how to get to public library. Oh, misalnya ada salah ketik di situ. How to get to public library. Bagaimana cara kita uh, sampai ke perpustakaan umum dan game rules how to play snake and ladder bagaimana cara menggur, uh, bermain ular tangga oh berarti kalau game rules ini lebih ke prosedur uh, permainan nah dari kelima bentuk teks prosedur itu yang akan kita fokuskan adalah bentuk manual hmm, sebetulnya perihal Teks prosedur bentuk manual ini sudah biasa loh kalian lakukan dalam sehari-hari. Uh, let me begin with a question. Do you have any electronic appliances at your home? Kalian punya nggak barang-barang elektronik di rumah? Uh -huh. Do you know how to use it? Kalian tahu cara menggunakannya? Oke, okay. then can you tell me? Bisa jelasin ke Miss Dian? Oke. Okay. Ketika kalian menjelaskan kepada Miss Dian bagaimana cara menggunakan alat elektronik yang ada di rumah kalian, um, itu berarti kalian sudah menjelaskan satu teks prosedur berbentuk manual. Nah, kalian lihat contohnya. How to operate a printer. Miss Dian berikan di sini contoh bagaimana cara mengoperasikan sebuah mesin cetak. Materials: printer, laptop, paper. Steps: First, check the connection by inserting the plug into the socket. Then, install the printer driver in your laptop. Print a test page to check if the printer is configured properly for your laptop. After that, open the document that you want to print. Finally, print your document. Nah, coba kalian lihat. How to operate a printer. Kalimat itu menunjukkan struktur teks yang apa? Goals atau materials atau steps? Mm -hmm. Goals. Tujuan. Tujuan dari si penulis itu menulis teks ini adalah supaya pembaca tahu bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan sebuah mesin cetak. Nah, kemudian materials or tools di sini bahan atau alat yang digunakan printer, laptop, paper. Dijelaskan di situ ada tiga Mesin cetaknya itu sendiri, kemudian laptop dan kertas. Selanjutnya, yang terakhir adalah steps, langkah. First, check the connection by inserting the plug into the socket. Nah, pertama, cek koneksinya dengan menghubungkan steker ke dalam Soket Ketika kalian melihat kalimat yang pertama itu First Itu menunjukkan unsur kebahasaan yang mana? Mm -hmm. Using temporal conjunction Kemudian Check Check itu menunjukkan Pinter Action verb Nah Coba kalian analisis Mana lagi action verb sih yang ada dalam step? Aha Good, install. Terus, print. Bagus, terus, uh -huh. open. Oke, okay. ah selesai pertemuan kita kali ini. Anak-anak bisa memahami apa yang Miss Dian sampaikan tadi? Oke, okay. kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa putar lagi videonya dari awal supaya konsep dari teks prosedur berbentuk manual ini bisa kalian dapatkan, oke? Okay? oke, okay. to tackle the spread of COVID-19, don't forget to wear your mask, eat healthy food, and do exercise, oke? Okay? oke, okay. people be you, see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh